pengantar kitab 2 makabe buku 2 makabe adalah ringkasan dari buku sejarah 5 jilid oleh Yason dari Kirene buku ini memuat sejarah Yahudi dari zaman Imam Agung Onias 3 sekitar tahun 180 sebelum masehi sampai kematian Nicanor tahun 161 sebelum masehi sebagian dari isinya, Sejajar dengan peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam buku 1 B Yang dititik beratkan dalam buku ini ialah kesetiaan kepada hukum Dan pahala yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mati oleh karena iman mereka Isinya antara lain Surat-surat kepada orang-orang Yahudi di Mesir Dan pendahuluan Perebutan jabatan Imam Agung Antiochus epifanes dan penganiayaan terhadap orang Yahudi dan kemenangan-kemenangan Yudas. -kemenangan